Selamat datang di channel BEMIMO Kali ini kita akan bermain bus sekolah Ya, kita akan mengantar anak-anak untuk pergi ke sekolah Oh ya, perkenalkan, nama aku Laiki Untuk teman bermain kamu guys Oke, okay, school bus, dah yeah. Kita harus menjemput teman-teman kita, ayo berangkat ayo oke okay. ini untuk kecepatan wah cepat sekali kalau kita tekan ini pojok atas kanan kita akan menjadi driver wah kita bisa menyetir wah ada siapa itu halo juga Duduk di mana ya? Kamu lebih suka di depan? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Oke, saya bantu ya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo berangkat. Tujuan berikutnya adalah supermarket. Oke, kita ke supermarket. Wah, ada petunjuk arah. Kita harus ke kiri. Wah, pemandangannya indah sekali. Ada apa itu? Silakan masukkan angka yang benar untuk mengangkat palang pembatas. Oke, aku membaca ada satu lima dua empat satu lima dua dan empat. Ah. Wah. hujan. Ayo klik waternya untuk mengelap kaca depannya. Wah, ini terik banget hujan, guys. Wah. Oke, kita akan lap. Hmm. wah sekali lagi. Ah, akhirnya bersih. Ah, hujan. Awas, bro wah ada balon berbentuk apa? bintang bulat dan hati wah hujan kita cepatkan kendaraan sudah sampai di supermarket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 Wah, aku ingin membeli itu dan membawanya ke sekolah. Ayo kita pergi bersama. Wah, banyak. Banyak sekali ya. Entahlah. Apakah warna kuning tasnya? Hmm, ini bukan yang oh. aku mau, Beh. Wah, masih ada yang belum dibeli. Ayo kita cari. Ayolah. Berarti warna hijau, seperti yang ada di kiri. Wah, masih Lalu apa? Hmm. tempat pensil, tempat pensil warna orange. Wah masih ada yang belum dibeli, ayo ah, kita cari. Ini kak. Bersih tangan. Bersih tangan warna hijau. Wah masih ada yang belum buku tulis. Buku tulis warna pink ada yang belum dibeli tempat minum tempat minum Oke ini tempat minumnya Wah masih ada yang belum dibeli Ayo kita cari selimut Wah selimut selimut warna pink Wah masih ada yang belum dibeli Ayo kita cari bantal bantal warna hijau. Oke, ke kasir, ayo kita bayar. Wah ini tas. Oke kita scan dulu. Pak minum, selimut. Tantan, totalnya 433. Taruhlah uang ke dalam Oke, okay, saya bantu kasirnya. Saya taruh ini di sini dan koin di kiri Semuanya sudah Yay, berhasil. Sama-sama, ya. semuanya sudah dibeli. Ayo naik ke mobil. Oke. Okay. Naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Duduk di mana ya? Kamu di belakang saja. Ayo kencangkan sabuk pengamanmu Kita tak bantu. Terima kasih. Sama-sama. Berangkat. Tujuan berikutnya adalah studio foto oh studio foto kita kan? oh ya yeah, guys ini adalah games mobile jadi kalian bisa download aja di aplikasi android maupun ios itu dengan ketik bus sekolah bayi panda atau bisa aja klik di link di deskripsi sudah saya taruh oke okay, aku bantu membukakan pintu Wah. Wah, pakaian ini sangat keren ya. Ayo kita coba pakai. Iya. Wah. Aku ingin kamu menjadi bajak laut. Wah, lucu. Keren sekali. Kalau pakai topi ini bagaimana? hmm bagusan ini sepertinya. Kata temanya bajak laut. Ya. nyalakanlah lampu oh. Oke, okay, nyala lampu kiri, lampu kanan. backgroundnya pantai. Ayo. Oh. Klik kameranya untuk mengambil foto. Wah, baik sekali <laughs> fotonya ya. Kita kasih hoodie ini, balon-balon. Eh. -balon. Okay lagi tiga kali wah terima kasih sama-sama banyak sekali baju hmm. baju yang mana ya kita coba pakai yang ini wah cantik sekali apa ini Hmm, kayaknya kurang pas ya Ah, ini cukup ayo kita memotret lampu lampu kiri lampu kanan ganti background kasih asap cepret kasih asap lagi Wah, fotonya. Wah keren. Terima kasih. Sama-sama. Sudah ambil fotonya. Ayo kita iya. Oke, okay. guys, kalau suka dengan video seperti ini jangan lupa tombol like dan subscribe sekarang juga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.